Amo budoyo wahayu kasih ngerpedo nering sambil Jumpa lagi sama kami spiritual untuk putih di channel the SPP TV, channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut jangan lupa untuk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 Ritual dan budaya keris pada masanya adalah pelengkap kehidupan masyarakat. Bukan hanya di Jawa, keris digunakan di seluruh Nusantara, seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Keris adalah budaya Nusantara. Keris sama tuanya dengan kebudayaan logam di Nusantara. Tahun 1416, Ma Huang, salah satu anggota ekspedisi Cheng menyebutkan dalam catatannya, "Orang-orang Majapahit selalu mengenakan belati yang diselipkan pada ikat pinggang." Ma Wang, cukup kagum dengan belati khas Jawa yang diketahui sebagai keris. dalam catatannya dia menjelaskan belati itu ditempa dengan baik dan diukir dengan indah hal ini menunjukkan saat itu para pandai besi di Indonesia sudah memiliki kemampuan yang tinggi keris untuk masyarakat kebanyakan mungkin ditempa dari besi atau baja biasa tapi bagi para kesatria dan bangsawan hanya logam terbaik yang dicampur untuk bahan dasarnya diketahui ada beberapa keris yang dibuat dari batu meteorit yang memiliki kandungan titanium yang tinggi di samping nikel kopal perak timah putih kromium, Antimonium dan tembaga. Para ksatria dan bangsawan hanya memesan keris dari pandai besi yang dipanggil empu. Hanya empu terbaik yang mampu menghasilkan keris terbaik. Saat itu membentuk sebongkah logam menjadi keris tidak hanya melibatkan bara dan palu, tapi Jiwa dan semangat Pembuatannya pun Bukan dalam hitungan minggu Tetapi tahunan Keris Cara garis besar terdiri dari Bilah atau daun keris Ini adalah bagian paling penting Dari sebuah keris Selain itu Ada hulu atau pegangan gonjo atau penompang Dan warongko atau sarung keris Bentuk bilah atau dapur keris mencemirkan estetika Dan identitas keris itu Bilah keris terbagi dua Yaitu lurus atau berkelok Atau luk Luk selalu berjumlah ganjil Tidak pernah genap Paling sedikit ada tiga lekukan Paling banyak 13 lekukan jika lebih atau kurang dari itu dianggap tidak lazim, sedangkan hulu dan warung biasanya terbuat dari kayu, logam, atau gading. Seringkali dihiasi dengan logam mulia dan batu berharga, sesuai tingkat sosial pemiliknya. Sama seperti bila kedua bagian ini juga sering dihias indah keris yang dibuat untuk kalangan keraton seringkali ditambahi gelar kiai biasanya ada kondisi tertentu yang melatar belakangi pembuatan sebuah keris di keraton tidak hanya ancaman peperangan kondisi sosial politik pada masa itu juga bisa dijadikan acuan pembuatan keris latar belakang seperti ini dinamakan tangguh keris ada juga keris yang sejak awal pembuatannya menyiratkan keberuntungan atau kesialan bagi pemiliknya. Dalam kepercayaan orang Jawa, seorang pria yang telah dewasa tak akan dianggap sebagai lelaki dewasa jika tak memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaannya. Hal ini berhubungan dengan pakem orang Jawa yang penganut prinsip limo wasto. Yaitu lima hal yang membuat hidup seorang pria sempurna. Kelima hal tersebut adalah Wismo Yang artinya rumah atau tempat tinggal. Curigo Yang artinya keris atau senjata andalan. Kukilau yang artinya burung perkutut katuranggan, turonggo yang artinya kuda atau kendaraan, konsol yang artinya gamelan atau alat musik, dan garwo yang artinya istri atau pendamping hidup. Antara Perkutut dan Keris memiliki beberapa kesamaan dari mulai nama, tangguh, dan juga tuahnya. Contohnya untuk tangguh Perkutut dan Keris di diantaranya adalah Tangguh Majapahit, Tangguh pajajaran, Tangguh Demak, dan Tangguh Mataram. Untuk ciri khusus atau katurangan pada perkutut juga hampir sama dengan pamor pada keris Misalnya saja Pendaringan kebak Banyumili Udan mas, Pancuran mas, Dan masih banyak lagi yang lainnya Tuah Yoni Angsar Pada perkutut juga hampir sama dengan keris Untuk mengetahui yoni atau tuah pada perkutut bisa dengan melihat ciri unik atau katorangganya, dan untuk mengetahui yoni atau angsar pada keris, bisa dengan membaca pola pada bilah keris yang disebut pamor. Contoh kesamaan perkutut dan keris misalnya, jika seekor perkutut memiliki ciri khusus atau katorangan udan mas, dan sebilah keris yang juga memiliki pamor udan mas, maka keduanya memiliki tuah yang sama yaitu untuk kelancaran rezeki tapi jika kita bicara soal yoni atau tuah pada perkutut dan keris maka jangan terkecoh dengan ciri mati ataupun pamor karena belum tentu perkutut yang memiliki ciri khas atau katurangan juga memiliki yoni atau angsar demikian juga dengan keris karena belum tentu keris yang memiliki bentuk garap bagus dengan pamor yang bagus juga memiliki yoni atau angsar hal itu berkaitan dengan proses terciptanya keris atau perkutut tersebut misalnya saja untuk keris-keris kamar atau keris baru dengan bentuk dan pamor yang begitu indah tapi rata-rata tidak memiliki yoni atau angsar karena rata-rata keris kamar atau keris baru hanya dibuat fisiknya saja tanpa diberikan jiwa Artinya proses pembuatan keris tersebut tanpa melalui ritual-ritual khusus Seperti pada zaman dulu yang bertujuan agar keris yang akan dibabar tersebut bertuah Atau untuk memberikan jiwa pada keris tersebut Berikut adalah sembilan jenis katuran perkutut yang memiliki nama yang sama dengan keris dari tutur nular yang kami ketahui. 1. Perkutut katurangan Banyumilu Cirinya belahan pada bulunya dari leher hingga perut tidak terputus, bertuah untuk kelancaran segi dan ketentraman dua Perkutut Bedaringan Memiliki ciri khusus lurik dan corak dari leher dan dadanya menyambung. Perkutut ini pun sering disebut perkutut kalung tempuh. Bertuah untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi pemiliknya. 3. Perkutut Pancuran Emas Ciri-cirinya terdapat belahan pada bagian leher. Tuah dari perkutut ini adalah untuk mengumpulkan rezeki dan kekayaan Cocok dibelara oleh siapa saja tanpa memilih-milih pemiliknya Empat, perkutut dan Mas Mempunyai ciri bulu coklat kekuningan dan mempunyai corak yang melingkar di lehernya Mempunyai warna kekuningan Konon, sangat dipercaya bertuah untuk mencari kekayaan dan rezeki. 5. perkutut, Sadra Pinayung mempunyai ciri terdapat bulu putih satu lembar di atas kepalanya. Konon, dipercaya mempunyai tuah gaib untuk kepemimpinan dan perlindungan, dan kewibawaan. 6. perkutut junjung derajat. Misalnya banyak dipunyai oleh pemimpin dan tokoh masyarakat 7. Perkutut Buntel Mayit Mempunyai ciri khusus lembar bulu putih di bagian sayapnya Konon perkutut jenis ini tidak baik untuk dibelihara walaupun punya tuah untuk kejayaan Perkutut ini memilih pemiliknya bila tidak cocok tidak akan berfungsi tuahnya 8. Perkutut Pusat Bumi Ciri khususnya adalah memiliki cekungan pada temboloknya Konon bertuah untuk pakar gaib dari serangan ilmu hitam dan santet 9. Perkutut Cemanikol Buntet Mempunyai ciri khusus bulu-bulunya berwarna hitam dan lurik nyambung dari leher ke dada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 kita sinkron, pasti nggak ngerti sampai